Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, okay, kali ini aku sama teman-teman aku bakalan bikin video. Nah, video kali ini akan sedikit berbeda gitu ya dari yang sebelumnya karena uh, yang aku bakalan bikin ini uh, video dari Thailand. Ya, ya, ya. Sebelumnya mending kenalin dulu. Oke, okay, kak, kenalin. Nama Assalamualaikum, nama gue Kak Ado, <laughs> ya next oke okay, assalamualaikum guys nama gua kiki Darmawan, sering disebut kiki uns kiki uns <laughs> uh, uji banget gitu aja gue ya gini mukanya <no> <no> <Next, no> nice, nice. ya <Okay. no> yeah, dan saya uh, namanya uh, kiki uka <no> celuka oke <no> oke okay, okay. okay, nice nama gue Nurdon Nurdon dia Oke jangan lupa di follow instagram baru aku ya di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di ini di di di di di Udah di di di di di apa okay. oh, iya, Langsung aja ke videonya 1, 2, 3 Halo, guys! Iya, Wow. guys! Oh. <tuk> <The fish>, iya, <tuk> <tuk> Jadi kemudi, lah mau bisa crazy kong. Ayo ayo saya tuh. Niat banget ini Ajir parah. Ajir itu dari sini di belakang, kolor uh. guys. Hijau. luar negeri baru tahu lu ada saluran hehehe asya memang eh sampe juga ya juga ya luar uh, uh, uh. eh Eta <coughs> <coughs> iya. <coughs> iya iya iya iya iya dancernya dancernya parah guys dia sessi banget uh. wow jadi baju gak ada bahan lain jadi oh, oke okay pakai lap <laughs> di sama tikus yang send kenal kenal siapa siapa <laughs> Ini sudah is garam. Dan satunya lagi diukungan. Eh eh eh <sheitemen> eh gua yakin sih karena. Gua yakin sih jadi gini. Gua yakin sih. Ya. ya. Yeah. Oh, ini ceritanya flashback zaman dulu gitu, guys. Masih dewa. Eh. Terobanya senggem, segala. Aku lucu banget dengar bocah tali eh itu warna hijau hmm. senam pagi guys senam senja senam senja <laughs> aduh din senam please gabillah batang layipi apaan coba ya si tahu tangan Ya, yeah. anjir, bucin banget! Nah, itu bajunya. Aduh, si Duru, dirilis si Duru tuh kayak apa ya? Dia <tuk> uh, di depan <tuk> api gitu, biar <tuk> gak <ngala. tuk> dingin. yang niat banget nih bikin <laughs> <laughs> Oh. Iya iya. <laughs> <laughs> <laughs> iya itu yang dia ngapain coba.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 udah, udah, udah, oh masih ada, kayak lap, kalau ada bangsa bilang aja, bilang aja, keren, keren, keren, keren, keren, keren, udah? orang kota kayaknya ah udah mantap udah beres kayak gimana tangkapnya orang Thailand gua <laughs> nggak mau ya bikin videonya kayak kayak kerang-kerangnya gitu nggak gitu. hmm. kayak keraknya gitu terus dari dari <laughs> kayak kayak yang kemarin-kemarin ya oh iya kayak like, apa sih wig wig wig wig kayak gitu kayak video clipnya euh, aneh-aneh terus dari liriknya oh, kok aneh gitu kayak kalau dari Indonesia tanggapan kayak oh, kok lucu kayak gitu paling deh ya apa ya ja, hahaha uh, apa ya ja, hahaha mm, toilet toilet, toilet, toilet. <laughs> burung tapi pene oh iya kayak video clipnya ya, ya, uh, uh, kayak bener-bener ini antara buat seni, apakah kehiburan gitu kan gak beda jauh kayak buat, buat komedi atau buat kayak musiknya gitu, maksudnya kayak apaan gitu Berarti punya inspirasi, kaya. inspirasi sendiri, sendiri. Ya, kayak Ais. punya ciri khas gitu kalau orang Thailand tuh Video klipnya rata-rata kayak buat main-main, Bukan main-main gitu ya? Oh, aku seru gitu. Oh, iya. Oke, oke, oke. salah? kiri oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, Iya! Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. wa oke, oke. Oke, oke, wa Oke, oke, oke. Oke, okay, udah ini, ya? Nah ya, langsung penutup aja. Sekian video dari kita. Mohon apa? Mohon maaf kalau misalnya videonya gaji Kayak ini buat buat seru-seruan Karena kita, kita orang gaji ya. Karena kita orang GJ dan. Kita ya. <laughs> Bukan. Uh, kurang kerjaan gitu ya. Oke, okay, okay. sekian aja. Oke, hey guys, guys, tahu nggak ini juga dapat. Iya <laughs> <laughs> yeah, bukan sih? Bukan. Oh iya, yang itik, bukan. Kawan, yang itu yang dribble. Oh, dah itu oke. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalau misalnya video ini menarik gitu. Jangan lupa juga buat kasih saran buat video next. Yes. Buat kita makanan bikin lagi kalau misalnya ada saran dari kalian. Insya Allah kita bakalan bikin Ya, kayak gitu Udah Makasih ah banget, uh, yang, yang pasti jangan lupa untuk like ya Pokoknya likes. aku butuh banget dukungan dari kalian Supaya aku tambah semangat buat bikin video Oke, okay, gitu aja sih Nice Udah Jadi okay. intinya? Intinya Videonya cow. Mantap Bye Cok Baca okay. Bye, see you